Apakah kamu pernah melihat proses sidang di pengadilan? Jika pernah, pasti kamu akan melihat seseorang yang berkuasa untuk menentukan keputusan akhir. Dia adalah seseorang yang disebut Sang Mulia Hakim. Lalu coba bayangkan jika kamu menjadi seorang terdakwa yang menunggu putusan Hakim. Kira-kira apa yang kamu harapkan dari keputusan Sang Hakim? Tentu saja, setiap orang dalam persidangan berharap yang mulia hakim dapat bersikap adil dan bijaksana dalam menentukan keputusan. Tapi tahukah kamu bahwa suatu saat bayangan itu akan menjadi kenyataan? Akan ada saat di mana semua umat manusia akan menghadapi sebuah hari pengadilan. Di mana semua umat manusia hadir untuk mempertanggungjawabkan kehidupan mereka selama di dunia ini. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Lalu siapakah Allah yang dimaksud? Dia adalah Yesus Kristus. Dia yang menjadi manusia, dan dalam kemanusiaannya harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus Kristus pernah berkata, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Benarkah Yesus Kristus hakim bagi seluruh umat manusia? Mari kita melihat kembali akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Adam. Akibat dari pelanggaran itu, seluruh manusia terkutuk dan terpisah dari Allah selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang memiliki kuasa untuk menyelesaikan permasalahan dosa selain dari kuasa yang begitu besar yang dimiliki oleh Allah sendiri. Ada banyak bukti tercatat yang menyatakan bahwa Yesus Kristus memiliki kuasa ilahi. Ia berkuasa menyembuhkan penyakit, berkuasa membangkitkan orang mati, bahkan menjadi satu-satunya pribadi yang berkuasa mematahkan kutub dosa.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 maka Yesus Kristus jugalah yang berkuasa untuk menjadi hakim bagi seluruh umat manusia. Sesungguhnya, aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang; setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Dengan demikian, genaplah kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus akan menghakimi dengan hikmat dan keadilan sesuai dengan kuasa yang dimilikinya, bukan hanya untuk bangsa Israel, melainkan untuk seluruh umat manusia.